Apa kata Allah? Allah bersikeras juga Eh Musa Kalau engkau timbang La ilaha illallah Ini la ilahnya yang mana? Kalau udah masuk kolbu Jadi la ilah kalau udah masuk ke kolbu Maka harus ada teknik baca la ilah Masukin ke Itu pembeda zikir la ilah Orang bertorikoh dengan tidak bertorikoh Cara masukin ke Itu mahal antum mau bayar 1M gak kebayar satu M itu belum sepenuh langit bumi kan Ini kalimah Ini kalau ada masuk kolbu Ditimbang kolbunya Kolbunya diambil Ditimbang dengan langit dan bumi Begini nih Miring langit bumi Yang berat mana Mau kata-katanya berat Di sisi Allah Mau kalamnya berpengaruh kepada murid Kepada anak, kepada kawan Kepada diri sendiri Bacalah la ilaha illallah Kenapa memejamkan mata? memejamkan mata itu adalah ijazah khusus Sayyidina Nabi SAW Kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah Apa kata Nabi? Jadi ternyata Sayyidina Ali ini mengulang kalamnya Nabi Musa Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, mumpungkan mertua Ya kan saudara sepupu ya. kan enak tuh ada nggak menantu yang berani gitu gimana tuh wahai Rasulullah ajarkan aku zikir yang, yang ini mintanya spesial yang paling cepat paling dekat paling ringan Itu tiga kalaupun persis eh malam arfa lebih tinggi di sisi Allah benar bener torikot rukshoh maka salah satu sunnah di akhir zaman yang harus dihidupkan adalah torikot rukshoh gimana ajaan itu kesukaan beliau tuh suka rukshoh orang puasa dia makan orang khalwat apa jalwat lawannya jalwat Kholwat majalwat itu mirip Orang kholwat Tapi pikirannya rame Ada orang jalwat Jalwat itu tempatnya yang rame Pikirannya ke Allah Tinggian mana? Jalwat Kayaknya pengen yang jalwat ya Jerawatan <guluh> <tuh> Sedina Ali Kata <'ikum warahmatullahi> ya Rasulullah Kasih aku jalan pintas Menuju Allah nah, ini jadi kalau ada orang ngomong mohon maaf, tidak ada torikot pintas kepada Allah. Dia tidak mengenal sunnahnya Sayyidina Ali, sunnah mencari rukhsah. Nah ini, ini Sayyidina Ali yang ngomong nih. Hadis ini sahih. Lalu Nabi mengatakan, "Alaika bi mudawati bi mudawamah ta mudawamah mendawamkan zikrillah." Kata Ali, ya Rasulullah, biasa." Saya udah tiap hari zikir. sholat aja itu kalau ketusuk nggak kerasa sama beliau. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sholat ditusuk orang nggak kerasa. Bangun tidur, pendarahan, baru pingsan. Waktu beliau ditusuk sama Khawarij kan begitu. Waktu perang sama, udah ketusuk 19. Panah di belakang, ditusuk, dipegangin sama orang nunggu ruku. Mau ruku aja lama. Pas ruku ketarik semua nggak. Gini nih, nah, gitu doang cara ininya Cara nyembuhin Serina Ali Sakti nggak? Sakti mandraguna <tapi, Tapi belum minta sakti nggak? Serina Ali nggak pernah minta sakti Dia minta deket dengan yang Maha Sakti Akhirnya Nabi mengatakan Yang paling bagus itu Wahai Ali La ilaha Jalan paling pendek. Gimana nggak pendek La lah nggak ada lagi semuanya kecuali tuh deket gak tuh deket, deket sekali. Hilangkan semuanya kecuali Allah udah paling deket Enggak. apalagi. lagi? Sedina Ali nanya lagi ini juga gue udah tahu rasulullah tekniknya ternyata teknik ini belum diturunkan dulu ke nabi Musa diturunkan ke sedina. Ali, apa kata Nabi? Ya Ali, ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu. Maka sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan, berpahala ditinggalkan. Berusaha. bukan sunnah itu dianjurkan untuk diikuti, karena ini ajaran Nabi. Sunnah diserti ajaran Nabi. Ramit, ainaik. artinya pejamkan matamu. Lalu bacalah La ilaha illallah Karena Sayyidina Ali Awalnya memandang Nabi Di pejam mata Beliau nggak perlu lagi jalan zikir Karena dengan mandang Nabi Zikir Jalan zikir selesai Sampailah kepada masa Syekh Al-Qutub Robani, Abdul Qadir Jilani Dan kawannya Abdul Khalid Ajdwani. Ini mereka ini Satu khodiri Karena Abdul Khadir Jilani Satu Qadili yang melahirkan Naqsyabandiyah Satu di Uzbek Satu di Baghdad Mereka ini diilhamkan Allah Lewat Nabi yang tidak dikenal Dan diingkari Wujudnya oleh orang-orang yang tidak mengenalnya untuk berzikir dengan memberikan titik-titik Di dalam diri Itu namanya titik khayali Nuktoh khayaliyah. Jalan zikir Apa kata guru kita? Ambil dari pusar Terus kemana Terus kemana Hantam ke Kalbu Berarti usulnya sudah di Sedina Ali Sedina Ali kalau bacalah ilallah, pejam mata langsung ngusul kepada Allah Kalau antum, pejam mata pikirannya kemana-mana Supaya pikirannya dipenjarakan, dibuatlah titik imajinatif Namanya lam makusah Itu dia Supaya pikiran kita gak lebih dari kepada kepala ini sendiri Maka menjadilah dia la tapi terbalik Sudah la kebalik, hilang maksudnya itulah rahasia, kenapa harus ada titik-titik zikir supaya nggak mikirin yang di samping, yang di belakang hijab, yang di belakang, itu dia itulah nikmat yang jadi orang torikot, kalau zikir itu ada jalan dan itulah yang membuat seorang anak kecil asik dengan mainannya dia lupa dengan makan minum dan temannya kalau seorang salik murid punya jalan zikir dia kayak lagi main nonton youtube di dalam Susu, susu, susu, susu, susu. Cepat sekali Namun sayangnya Tidak semua murid sekarang dibagi Jalan yang lain Ada jalan lainnya Tidak semua dibagi ya Ada jalannya titik latifah ini Kelatifah ini Ya mungkin karena Ilmu ini sudah banyak yang diangkatnya Allah la intizaan Allah nggak cabut ilmu dengan mendadak dicabut dengan dibawanya orang yang punya ilmu dikubur ke dalam kuburan terbawalah zikir dan kaifiyat zikirnya ke dalam kubur tapi tenang kalau masih ada bumi berarti masih ada wa. hadis yang pertama saya baca masih ingat tidak berdiri kiamat sampai tidak ada yang bacalah atau Allah Allah Baik, sahabat-sahabat, ikhwan akhwat, villa, udah mau jam satu. Ternyata saya udah ngomong lebih dari satu jam. Enak ya didogengin ya. Itu namanya sejarah alam, sejarah alam. Itu baru sedikit yang kita ceritakan. Asik nggak diceritain? Di situ kita tahu, ternyata ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli. Ternyata zikir, kenapa dipejam mata, kenapa ada titik, ada rahasianya semua. Kenapa seorang Nabi Adam bisa dijadikan kiblat sujud para malaikat? Karena di dalamnya ada makrifat. Apa makrifat dia? Makrifatul asma. Maka saran saya ke depan, mari hidupkan lagi kitab Sirul asrar karena itu adalah ilmu para aulia demikian dari kami semoga bermanfaat udah capaikan dari tadi ya zikir terus zikir kebakar ayo salawat ke nabi Allahumma sally ala Sayidina ya Allah sampaikan salam rindu kami salam cinta kami kepada baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga pengeras tambah tinggi derajatnya di sana semoga pengeras umi dijaga oleh Allah anak-anaknya, murid-muridnya santri-santrinya sahabat-sahabatnya, para muhibinnya diberkahi oleh Allah SWT al Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh